Edo, Alfredo Tanu Jaya, pemain asal Universitas ESA Unggul dipercaya sebagai starting pannya nah, Sakti ini pertemuan malam Bima Ariski Atiansyah, mimpin. Sepeda basket, ya. muda ya, satria muda juga ya walaupun secara peran tidak sedominan untuk di masa Sakti ya. Dan inilah coach Mister Ber, M Daleu, ini julukannya Coach Pop ya. ya. <laughs> <laughs> Julian Sabutra, ini Julian Sabutra si anak rembang ya. Anda Karo Rastawa biasa. Gak kaget jago ya, bapak ibunya pelatih hebat ya. Bapaknya ya, udah <laughs> nongkrong di situ tuh. Bapaknya <laughs> di seberang, di seberang. Pelatih tentunya Coach Victor Gideon Rolling. Siapa yang gak tahu Coach ya? Benar. Saya saya, <laughs> saya selalu tidak malu untuk menyampaikan bahwa saya. Bos sudah dimulai. Transmik dapatkan possession pertama di game ini. Meloruntara. Ali channel meloruntara. Jawad. Oh, dengar. Seperti kemarin, Seperti kemarin ya? Seperti kemarin ya, ya, ya? Poin pertama tuh. Jawad Dior loh. Lo. Itulah, Dior udah foul dia gak mau ngambil langsung ya? Nah. Ada kerugiannya juga sih. Ya, Nando. Easy too. Nando malam mendapatkan suplai yang luar biasa tuh dari... Agung Prabowo juga masih gagal, ada tip-in dari, dari Nuka, Nuka putra Abre dicuri. Akim cepat sekali, Akim. Nuka, Nuka tiga, Trisaputra, putra Back-to-back point dari Nuka Trisaputra setelah tadi melakukan tip-in. Nuka Trisaputra. Wow, okay. rilisnya enak banget bagi kiri ya. What a move, <laughs> Mbak, Mbak Deryf Saviola, kukul, transmik atas pilihan GMP Jakarta, dan kita akan segera kembali menyaksikan kuartre kedua 2 <tuk> Halshid hey Hayward. Event yang luar biasa tadi ya. ya. Ketika <tuk> bahwa memang layak, jadi salah satu pemain paling berpotensi, yang katanya main yang meraih pedali. Perak ya. Sama Sulawesi Utara di forum 2020 lalu. Jadi tonggak sejarah bagi basket Sulawesi Utara. Itu membuktikan bahwa emang Sulawesi Utara ini memiliki talenta-talenta basket. You talenta. name it, banyak sekali ya. Andre Ripande, Pats <laughs> Ito, Daniel Wenas, Tino Wungan. Wungan. Banyak sekali. Nando. Nando. Savio ngelagi. Zan. Masih diampai. Bagus sekali. Vincent. And one. bagaimana tadi berikan pas yang bagus pada Dede dan berhasil dua angka easy point ke 10 dari wow, di event yang luar biasa Dede Salim sudah bermain Oki Wirasencaa kali ini akhirnya Oki Wirasencaa Yakhim. Yakhim, score Luar biasa, Yakhim, skor! <laughs> Mari Lihariki. dari anak-anak oh! oh! Nah, ya terjuangkan. Ah! Sayang, sayang, sayang, sayang. Jarak utara akan langsung rilis. Iya, yeah. yeah. itu tadi oh yang... 4 poin. Sekali lagi ini bukan jarak yang aman untuk BDJB di Jakarta. ya ya ya Dan juga gap yang... gak juga akal, Toff. Altaf gagal. Kembali Bagi, yang Lim. Bisa menjadi trigger untuk hal besar selanjutnya, Boya. Iya, iya, iya. Sekarang, kalau kita lihat posisi Kiang Lim, sedikit tidak oh. mendapatkan. Tapi bagaimana mauan ya? Bukan, bukan maksudnya bagaimana seorang coaching tidak memberikan mood. Itu bukan soal skill, tapi soal karakter, kemudian kebutuhan, dan baru saja bebas. Ah, sayang sekali. another tip dari Jiang Lim. Jiang Lim, you have one you should do. Jiang Lim. Wow, wow, wow, <laughs> <laughs> Mike dan Hakim Scott mampu usaha yang lebih baik dari Ide. Nuke 3 Saputra. Wow! Poin ke-11 dari Nuka Trisaputra. Nuke, 3 point. Keren banget ini. Agung Prabowo. Jangan hadir fans. Game ini memang sangat-sangat seru. Sangat luar biasa. Ah. Luck today, Helsing, Hewan, Hendrik, Safi, Yonga, tiga angka gagal. gagal. masih ada Vincent di balik kosasi. Ide lagi. Another, 3 point, oh. the time. Wow, 13 poin di... Hakim ah. Gagal. Dan akhirnya, menutup quarter ketiga dengan skor sementara 44, 45. Oh, ini satu ini. Bapak semifinal dengan skor 2 nol. Ini juga, mereka beres uh, untuk mencoba memutuskan dominasi Pelita JB. Yeah. di season ini, atas mereka ya, baik sekali. Januar. Untara, nah, ada tim dari Indonesia. Hayward, terakhir berjalan satu menit. Oke, tiga angka. Oke, akhirnya oke. Wira, sejaya. Gating. Gak Prastawa tiga angka ah, akhirnya. Aaaaaaahhh. Gak ada Prastawa. Cak. Prastawa. Lagi-lagi Prastawa. Ada dede. Pasur. Ah. And one. Itu oh, Gitu ya kalau di Olohon nemu Tafensi Freemore di bawah. Mau call doang atau <laughs> mau masuk. dari itu betul. Jadi berhasil empat kali Januar, Agus Salim, Agus oh, Salim, Januar Kuntara, Nader Isi mau diambil langsung oleh coach, Tiba -tiba, Taman, 10 poin, Trisaputra. Putra, berhasil Trisa Putra, okay. Kim Scott. Aki! Nada super pro Scott